Baiklah sahabat untuk menemani santai siang kalian saat ini Bang Mimin kami nyuguhkan info-info menarik dan pastinya kabar spesial dari idola kita Di kabar pertama sahabat kita awal dengan informasi perolehan voting sementara Di ajang SCTV Music Award 2023 Di kategori lagu dangdut paling ngetop Bunda Lesti mendapatkan 439.087 votes. Di nomor 2 ada Rara, dengan perolehan voting 319.191 votes. Untuk perahan sementara di kategori penyanyi dangdut paling top, Bunda Lesti Gejora Alhamdulillah masih memimpin dengan perolehan voting 898.966 votes. Di nomor 2 ada Avan, dengan voting... 470.293 rp untuk perolehan sementara di kategori video klip paling tetap alhamdulillah Bunda Lestika Jawara masih memimpin dengan perolehan voting 380.451 votes sedangkan di nomor 2 ada lidra dengan voting 240.561 votes itulah untuk perolehan sementara informasi langsung dari L2W persahabat ya mudah-mudahan semakin banyak dukungan jangan lupa untuk SMS dan vote di aplikasi video persahabat ya kita dukung penuh buat Bunda Lesti karena besok malam Bunda Lesti akan tampil di layar kaca perdana persahabat ya di SCTV dalam Acara SCTV Music Award 2023 Kemudian juga bersahabat ada kabar baik yang kita dapatkan Alhamdulillah untuk single Lesti Takdir Cinta Jadi lagu ke 10 Lesti yang mencapai 1 juta streaming di Spotify Ini keren bersahabat ya Alhamdulillah pencapaian yang luar biasa Selalu bersyukur dengan pencapaian yang sangat memang benar-benar luar biasa ini Takdir Cinta kini telah mencapai satu juta streaming di spotify Takdir Cinta dirilis pada tanggal 21 Agustus 2021 Lagu ini membutuhkan waktu 625 hari untuk mencapai satu juta streaming di spotify Tetap semangat pokoknya untuk warga konoha Tetap semangat terus streaming lagu-lagu dari Lesti Kejora Kemudian kita lihat juga persahabat ya di storynya Lestor Entertainment Begitu banyak komentar-komentar yang menginginkan tentunya Al-Fatih diajak nge di zoo. Alhamdulillah persahabatnya kemarin. Saat di Bandung, Leslar Family ini lagi bikin vlog persahabatnya. Bikin vlognya di zoo. Kita lihat persahabatnya. Tentunya Alhamdulillah persahabatnya. Pencapaian yang tentunya dilakukan oleh Leslar Entertainment... Yang membuat kita bahagia dan bangga pastinya Apapun yang tentunya diinginkan oleh warga Konoha Alhamdulillah terpenuhi Mudah-mudahan vlognya secepatnya bisa rilis ya Karena kebahagiaan tentunya akan selalu kita dapatkan dari idola kesayangan kita Bikin vlog ajak Fatih ke Zoo Dan langsung ya dipenuhi keinginan warga Konoha oleh idola kesayangan kita Kemudian juga ya kita lihat di belsingannya Kak Rinzila Zuwardi Semalam pun persahabat dia mengunggah fotret Leslar, Leslie Bilar saat memegang cetah. Namun kita dibikin salvo persahabat dia cetahnya. Ini wajahnya diedit wajahnya ke Zenzi dan kita lihat kalimat yang ditulis. Sekian tap-tapan hari ini aum katanya itu emang ada aja. Kelakuan bang Zenzi yang selalu bikin kita ngakak. Kemudian juga persahabat di storynya Lester Bowman yang mengunggah video Ini memperlihatkan ya Maesha Tentunya membenarkan Beberkan industri TV tanah air memang tentunya kejam Ibarat saling bunuh-bunuhan Itu kata Maesha Imah Kalau dilihat dari tentunya persahabatnya Penyampaiannya Maesha Imah memang betul sekali Industri TV emang kejam persahabat Maesha Imah mengatakan bahwa industri televisi tanah air sebenarnya kejam Seperti saling menusuk dari belakang Dan menikung teman adalah hal yang biasa terjadi Kata Ma'e Bahkan ketika berada di atas panggung Para artis bisa saja saling membunuh Itu pernyataan dari Ma'e Soeimah Persahabatnya saat di podcast Kita tentunya berharap banget ya mengingatkan tentunya Buddha Lesti mudah-mudahan terus berkarya dan mudah-mudahan dukungan memang semakin banyak dari orang baik yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Dan kita juga bersahabatnya penyampaian mas e So'ima situ membeberkan benar industri TV kejam, banyak versi, kata Ma'e tapi salah satunya tikung-menikung, tusuk dari belakang ya banyaklah mas, saya nggak bisa jelasin satu persatu, kata So'ima Mengutip podcast belaka, Suta dipersahabat. Kita berharap ya, Lesti terus tentunya berkarya dan tampil di televisi. Apalagi besok malam, perdana penampilan Bunda Lesti mudah-mudahan bisa menampilkan penampilan terbaik. Kemudian kita lihat juga persahabannya momen yang dimana membuktikan bahwa Leslar memang banyak sekali yang sayang kita lihat di momen ini ya, persahabat ya. Begitu banyak dan ramai warga Bandung dan fans di sana yang langsung kerumuni Leslar. Al Fatihah aja sampai bengong ya. Begitu banyak tentunya orang-orang yang melihat yang tentunya memoto, yang memvideo. Bahkan persahabatnya tentunya Alfatih juga bengong sama orang-orang yang langsung mengerumuni Lesti dan Rizki Bilar. Masya Allah. Apalagi di momen ini Bapak B langsung menggandeng, gercep banget tangannya Lesti dipegang. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Memang indahnya nyari live. Abang bingung kenapa banyak yang liatin abang katanya tuh. Masya Allah. Sehat selalu untuk Leslar, mudah-mudahan selalu bahagia apapun yang dilakukan, yang dikerjakan. Selalu dilancarkan, kita selalu mendoakan yang terbaik buat Leslar dan kita semuanya. Masih menunggu kabar terbaru lainnya, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Default TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Lesti dan Rizky Pilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Mengucapkan ucapkan terima kasih.